Ya Allah Yang maha hidup Lagi berdiri sendiri Pemilik segala keagungan Kemuliaan Yang maha mengabulkan doa Orang yang berada dalam kesulitan Kami memohon Kepadamu Ya Allah Agar engkau memuliakan Islam dan kaum muslimin Menghinakan Kemusyirikan dan orang-orang musyrik Menghancurkan musuh-musuh agama Dan menjadikan negeri ini Dan negeri-negeri kaum muslimin lainnya Aman dan tentera Ya Allah Ya Malik al-Mulk Raja dari segala raja Berilah taufik dan hidayah Kepada para pemimpin kami Perbaikilah ahlak mereka dan para pemimpin kaum muslimin Bimbinglah mereka dalam menegakkan keadilan Menyayangi dan memperhatikan kepentingan rakyat Tumbuhkanlah kecintaan rakyat kepada mereka Dan kecintaan mereka kepada rakyat Sehingga tercipta kehidupan yang harmonis di kalangan kami Ya Allah Bimbinglah mereka ke jalanmu yang lurus Agar bekerja demi agamamu yang benar Jadikanlah mereka teladan yang mendapat petunjukmu Demi rahmatmu Bimbinglah mereka Agar bekerja sesuai kitabmu Sunnah nabimu Memutuskan dengan syariatmu Dan menegakkan hukum-hukummu Ya Allah Tuntunlah mereka untuk memberantas kemungkaran Dan menampilkan segala bentuk kebaikan Ya Allah Jadikanlah mereka para penyuruh kebaikan Yang melaksanakannya Penghalang kemungkaran Dan meninggalkannya Ya Allah Tuhan yang maha pemberi karunia Jadikanlah negeri kami Negeri yang aman dan sentosa Disertai dengan keriduanmu Jadikanlah negara dan bangsa kami Menjadi negara dan bangsa yang berkualitas Yang dapat membentuk generasi penerus yang bertakwa Berikanlah bagi kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat Dan jauhkanlah kami dari bahaya dan malapetaka Ya Allah, Tuhan pembimbing ke jalan yang lurus Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan Sesudah engkau beri petunjuk kepada kami dan karunialah Dan karuniakanlah kami Rahmat dan dari sisimu Sesungguhnya engkau lah Ya Allah Maha pemberi karunia Ya Allah Tuhan yang maha melindungi Janganlah engkau azab kami apa? Janganlah, Ya Allah, engkau azab kami apabila kami lupa atau bersalah. Janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat. Sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup memikulnya. Berikanlah maaf kepada kami. Ampunilah kami, Ya Allah. Ampunilah kami, Ya Allah, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami dan berilah pertolongan kepada kami dari kejahatan orang-orang kafir. Rabbana zolamna anfusana wa illam tawfirana wa tarhamna dan naqunanna minal khasirin. Rabbana adina fit dunya khasana wa fil akhirati khasana tuwakina zabannan. Wa warahmatullahi wa warahmatullahi wabarakatuh kepada para jamaah ataupun panitia Idul Fitri agar supaya bisa putu bersama di depan Baleho ini jadi nya di belakang para jamaah agar supaya bisa berputu bersama dengan Ustadz yang baru menyampaikan khutbah tadi. Demikian, informasi. Terima kasih. Oh, oh kita tinggal oh ada yang banyak. Dalam tas jalan Mas Bakan, Mas. Kau <tuk> ada anak <tangan> ya tuh soalnya ini itu enggak ini enggak pas hmm? ini loh ini tuh gak bakalan lepas HPnya udah lama enggak tahu